Kembali lagi di channel buat Detektif Slot ya. Si penyelidik slot gacor hari ini Oke, ini hari uh, Bawa peralatan di 200.000 ribu guys Telah susahnya kita gaskan ketika apinya di split cepat 10 kali di bidding 4 ribu coy, ya Oke, ini seperti biasa ini ya Gue selalu gak pernah berhenti berharap Untuk dapat schedule gratis guys ya Free schedule ya Tapi ya Tidak, tidak bisa berharap begitu saja ya. Pastinya gua Dukung dengan pola-pola Rakitan gue ini guys ya namanya sekitar sekitar itu speed turbo kali dua cuman cuma kali dua itu enggak nggak nyantol ya gue kita tadi nyantol, cuy oh ya di sini gue mau informasikan buat kalian semua yang lagi nonton ya kalau gue main di situs setelah 777 tujuh tujuh tujuh guys tujuhnya tiga kali ingat tujuhnya tiga kali ya jangan sampai salah guys. Ya, kenapa gue main di situ sini Ya, sebentar ini gue coba buy semula. Ya. Jadi gue bikin cancel, buy, cancel supaya gue buang dulu ini sketcher, sketcher busuknya, guys ya. Oke, ini sketcher, sketchernya mau yang bikin gue bongkar gue bongkar, -bong, ya. Menggunakan sketcher dengan teknik ini, uh, dengan pola-pola, dengan pola ini dengan teknik ini ya bisa bikin sketcher satu ini isinya jutaan, guys ya, jkp ya. ini balik ke topengnya tadi kenapa mau main di situs sini guys ya eh, karena memang situs ini paling terpercaya guys ya paling gacor gacor guys ya itu bakal semua yang mau join langsung saja join ya nah, setelah lagi nih guys ya gue mau informasinya kalau bahwasannya gue punya grup telegram dimana grup ini langsung diambilkan oleh retro777 guys ya itu juga tiga kali ya jadi eh, yang gimana grup telegram ini juga ada bagi-bagi informasi guys informasi apa itu adalah informasi pola-pola gacor guys ya keren gak tuh ya jadi di sana ada meletan pola gacor satu kali 24 jam guys jadi pokoknya semua yang mau join telegram eh, linknya gue nyatip gua, gua cantumin di kolom komentar kalian bisa klik linknya langsung join bareng gue guys ya di total kita penggali kita sudah 19 kali ya udah mantep ini dulu lumayan ya jadi kita sekarang bergantung pada tanggungnya doang guys Oke, okay, mantap dikasih sensasional 73.000 guys ya di P3-10000000 ya, tadi ya Apa-apa coy, jangan ya, apa apa ya, jangan pesimis ya Nanti kita gali-gali santuy aja coy ya Kalau boleh kita olah ini ya. Oke, okay, kali tiga diskir, kali tiga juga di skip, Oke, okay, kali ini gak ada nyantur coy Cuman yang pecah cuman 440 perak coy lah karena tidak ada hmm, tidak ada tanda-tanda meledak guys ya tidak ada tanda-tanda Gacornya ini coba gali lagi guys ya ini coba panasin lagi mesin-mesin slotnya guys ya menahanin di mesin slot ini bisa kepancing, jatuhin lagi, gratis ya guys ya oke okay, mantap kasih nice 49.000 lumayan ya lumayan ya, rokok, kok sempurna sempurna sempurna Oh ya ini gue mau thank you dulu nih ya gue mau thank you-thank you dulu nih ya buat kalian semua yang lagi nonton ya thank you buat kalian semua sudah kelebihan video ini ya jangan lupa dibantu like-nya dibantu share-nya ke teman-teman yang sekiranya maniak slaughter kayak gue ya guys ya jangan lupa juga di nyala, uh, di subscribe dan jalankan tombol loncengnya guys ya agar tidak ketinggalan informasi dari detektif guys ya. ya sudah namanya detektif gue selalu olah-olah TKP guys ya pola TKP gua bagi-bagi gua, gua publikasikan informasi ya. apapun itu nanti gua bagi guys, ya oke Bantunya apakah bisa bawa punggungan Juta Nuria pada malam ini ya iya oh iya Oh iya ini guys ya ngomong-ngomong soal malam bahwasannya tadi gua baca boot telegram yang ada di ini guys matinya gimana guys ya untuk selamat anda telah membenarkan adek 200.000 coy gila-gila mantap ya dikasih 200.000 coy mencuman ya lumayan oke okay. okay, mantap berarti dirinya kasihlah diadu tambahnya udah bagus tapi tidak mau diangkat batu merah pecah, cincin pecah, batu biru pecah, tapi enggak dikali. Ya, lagi lagi-lagi ngekaliin sama kakeknya. Waduh, waduh, tapi ditabih, gue gak pesimis nih. Gak mau mau nyala gitu aja, coy. Ya, emang masih belum profit. Semangatnya banget ini. Hey, ini waduh, eh, ini sampai kita naik turun, naik turun, guys. Ya, udah, nak turun, anak turun, udah, nak turun, turun, turun, turun, turun terus sini. skazernya dong waduh waduh oke okay, mantep waduh sayang banget anjir anjir skazernya satu lagi nyantol di sini coo aduh ini kagetnya jangkrik ini aduh oke okay, mantep wah ini juga nggak dikonekin kali dalamnya. anjir lah oke okay, yang pecah semua ini, coy oh gila langsung pecah semua ini kagetnya aku harap tahu bisa tau gua tahu diri kagetnya ya <tuh> <tuh> oke ini spinnya udah 7 oke 6 spin lagi ya mudah-mudahan oke ayo 65 spin lagi dong kasih yang terbaik dong kakek cincinnya cincinnya oke dong aduh enggak dikasih juga cincinnya aduh aduh ini gue mulai parno guys ya. ini gue mulai parno dia kalau kemenangannya cuma segini doang mah waduh aduh oh ya buat kalian semua ya buat kalian semua ya kalau kalian mau ikutin pola gua silakan tapi kalau enggak mau juga enggak apa, apa guys ya tapi buat kalian yang mau ngikutin sediakan kertas dan bukan kan ini gue langsung bayar sebanyak empat ribu aja guys karena gue gatel banget nih guys adrenalin gua gue kepancing guys ya gue udah mulai merasa bosan banget di luar ini jadi gue langsung bayar aja spinnya 400 ribu coy ya benar mudah benar 400 ribu ini bisa tembus. bisa tembus ya bisa dibalikin profitnya guys heh jebret Iya, kali empat juga gak nyantol jebret lagi oke kali lima kali ini nyantol coy Oke, diangkat lagi kali dua di jam ya. Sambil-sambil kita kumpulin total penggalinya, guys. Ya, oke, kali dua. Oh, mantap. pecahnya gila, keren banget. Oke, mantap, mantap, mantap, mantap, coy. Oke, mantap. Yang langsung dikasih Mega 132.000 Apa ada? -apa, apa, apa dah ya? Gimana? Ya, mudah-mudahan bisa tembus, ya. Bisa balik modal coy karena kita buy spinnya tadi di 400.000 ya belum lagi kita bisa tembus 400 lebih lah bisa atau bisa tembus sampai jutaan rupiah coy oke okay. waduh apa, apa masih ada 6 spin ya gak boleh pesimis nih ayo dong kakek hasil terbaik dong kakek jabrat kali dua ya kali dua coy penting merah gak dong kakek ya oke okay, kali sepuluhnya coy nggak dicantolin aduh-aduh yang dicantolin kali tiga anjir nih memang kakek ini kakek kuntul ini kakek ini ya aduh-aduh gimana aduh. Okay, mantep trumblin udah bagus dikali ke oh kali, 20, kali 22 langsung dikasih sensasional di dalam guys ya langsung meletak rtp-nya di dalam 300.000 guys juga mantap-mantap ini kita udah balik mudah banget kali 10 di skip juga anjir lah sayang banget cok oke di last pin nya ini last pin guys dikali 22 kali 4 di tambah 1.600 ya kita dapat 41.000 itu kemenangan kita sini sudah 724.000 guys ya kita balik, balik model Udah mantap banget. Oke, okay, gue disini. Gue mau cawa aja. Thank you, bakal cuma sudah nonton sampai jumpa di tiga selanjutnya. Adios.